Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di AA channel ya kali ini saya coba menggunakan studio yang saya buat ini guys ya maklum ya masih seadanya guys ya kita masih mengumpulkan apa namanya itu properti properti kita masih kumpulkan termasuk hiasan hiasan nanti kita kumpulkan satu satu karena dananya juga memang gak ada guys ya kali ini saya akan unboxing dan review parlet ya, parlet mini yaitu 18 mata. Nah, ini dia barangnya guys, ini dia barangnya. Mungkin ini nanti saya akan pasang di background belakang guys ya. Untuk menambah warna ya di belakang ini saya baru beli tadi siang ya di Giga Audio. Giga Audio itu adalah salah satu toko elektronik yaitu toko audio yang ada di Stubondo harganya lumayan murah guys 18 led mini flat par light voltasenya itu menggunakan AC 110-220 volt 50 frekuensi 50-60 Hz light charge 18 piece led atau 18 mata guys power 30 sampai 80 Watt Uh. Lumayan rendah guys ya. 30 sampai 80 Watt Ini kira-kira terangnya seperti apa, guys? Terus ada kontrol mode juga, ada kontrol mode di sana, ada auto, ada sound, ada DMX 15 dari mixer ya, mixer lighting dan master slave. Beratnya ini di sini 1,8 kg. Tulisannya, guys, ukuran dimensinya 19 x 14 x 19 Made in China. Hmm. Mudah-mudahan bagus, guys, ya. Mudah-mudahan bagus dipasang di studio saya, ini guys, ya. Yuk, kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Oh, di sini ada bracketnya, guys. Ada bracketnya dua. Mungkin nanti naruhnya gini, ya. Naruhnya gini terus di sini juga ada <coughs> bautnya untuk mengunci bracketnya guys, baut untuk mengunci bracket guys. guys ya. dan di sini di dalam tentunya ada parletnya guys ya, parletnya sendiri guys ya. dan nah ini yang terpenting, ini adalah manual booknya guys, manual book. di sini juga ada kode-kodenya guys ya. Kuda-kudanya kita singkirin dulu tempatnya. Yuk ya. kita buka palet ya guys. Kita buka palet ya guys. Nah seperti ini dia penampakannya guys. Seperti ini penampakannya guys. Seperti ini penampakannya guys. Ini sudah saya coba tadi di sana ya. Dan di sini juga ada tulisan juga guys ya. Made in China. Model V002 AC 110-220 sampai guys Oke kita coba guys ya Kita coba, coba nyalanya seperti apa ini Buka dulu guys Buka dulu guys Jadi untuk kalian yang membutuhkan peralatan audio Bisa menghubungi kami Nanti kita Coba bantu dulu dipasangkan Nanti kita Sambungkan kepada giga audio guys ya, nah, ini ini modenya guys ini modenya guys di sini juga bisa kita kontrol kecepatannya guys ya kecepatan kedipnya nah ini dia guys sampai berapa sampai 100 berarti nah ya sampai 99 guys sampai angkatkan dulu adanya. kabelnya diangkat nah ini sampai 100 guys ya sampai 100 jadi kalau di 100 dia kedipnya cepat guys kedipnya cepat kedipnya dia cepat guys ya oke kedipnya cepat nanti kalau kita turunkan speednya kita down kan mana down Nah, kalau down kan di ini, kita turunkan, dia kedipnya pelan, guys. Kedipnya pelan, guys. Kedipnya pelan, dan di sini juga ada mode menu. Nah, di sini juga tinggal pilih, guys. Sesuaikan dengan yang ada di manual book, guys. Hmm, hmm. Nah di sini bisa dipilih guys Warnanya guys Mantap kan ya Mudah-mudahan nanti bagus ya Kita pasangkan Ini mode soundnya guys Mode sound jadi kalau ada ketukan Ada ketukan gini Dia berubah guys Jadi ini sensor ketukan atau Pakai musik dia pasti berubah guys Saat ada suara Nah berubah guys Berubah Terus di sini juga ada apa lagi ya Ini dicek sih. Yeah. Menunya banyak guys ya. Kita tinggal cari di manual booknya Biar sama-sama tahu. Ini kita juga tidak tahu guys. Baru beli guys. Soalnya baru beli. Kita rangkai dulu guys ya. Dimatikan dulu pun. Batinnya bukan. Jadi kita di sini ya guys ya. Kita pasang bracketnya guys. Kita pasang bracketnya dulu, baru kita tes lagi, guys. Sorry guys, ada yang batu guys Iklan guys batu di bimbing aja Yuhuuu, kita pasang lagi guys Kita pasang lagi guys Kita coba langsung Coba dulu, coba dulu, coba dulu Dicoba dulu, dicoba dulu. Ya diangkat guys Gimana caranya bisa knocker guys Nah itu guys itu yang kedip pelannya guys ya Kedip pelan kita rubah speednya Tambahin speed Speed up kita full-kan di 99 guys nah seperti ini guys kalau di full -kan seperti ini jadi terlalu banter dan bagus juga guys ya kita rubah saja kita rubah ke pelan aja guys down down kita langsung di mode satunya guys jadi dia berubahnya pelan-pelan guys ya dan berubahnya langsung RGB seperti ini karena lampunya memang betul-betul RGB guys nah lampunya betul-betul RGB. Jadi bukan peran ya, bukan perletnya warnanya, tapi satu LED sudah RGB. RGB Red, green, red, ringga, er, red, green, blue, white ya. Jadi di sini sudah jadi satu di situ, guys ya. Nah, ini dia. Jadi lebih bagus. Warnanya lebih bagus, guys. Warnanya lebih bagus, mungkin nanti kita pakai warna yang merah atau warna biru untuk lebih estetiknya guys ya Oke kita set di belakang dulu ya, kita set di bawah Matikan dulu, dicabut lagi nah mungkin jadinya nanti akan seperti itu guys ya jadinya seperti itu kelihatan ya Hah? jadi kelihatan seperti itu kita redupkan cahaya utamanya guys kita redupkan cahaya utamanya guys nah segini ya kelihatan ya kelihatan guys nah nanti ini insya Allah kalau kita punya duit lagi kita beli satu lagi kita taruh di kanan-kiri guys kita taruh kanan-kiri jadi warnanya lebih ramai lagi guys di sini warnanya cukup bagus RGB nya sudah apa namanya satu mata itu sudah RGB guys jadi bukan per LED warnanya jadi sudah satu LED sudah banyak warna guys jadi langsung bercampur seperti ini bagus guys tinggal apa lagi nih ya? Komen dong guys, tinggal apa lagi guys? Buat YouTuber pemula dari saya guys. Kita tolong sarannya ya. Ini kita perlu pasangin apa? Lampu apa yang harus kita pasang dan apa namanya? peralatan-peralatan apa yang harus kita gunakan di studio kita ini guys. Oke? Cukup sekian dulu Review dari kami, parlet 18 mata RGBW Kalau kalian butuh, bisa komen di bawah Nanti kita transaksi melalui Regber ya guys ya Kita transaksi melalui Regber di Giga Audio Oke, cukup sekian dari saya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like comment dan subscribe nya guys ya Karena subscribe dari kalian itu sangat penting buat saya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang akan datang yang datang oke okay? sekian dulu dari kami Wabilai taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye